Pemain tak terpakai Real Madrid dipastikan tak bakal terima kontrak baru. Real Madrid dilaporkan tak akan memberikan kontrak baru kepada pemain yang tidak terpakai, Mariano Diaz. Artinya, penyerang asal Republik Dominika itu bisa meninggalkan klub secara gratis. Madrid memiliki beberapa pemain yang kontraknya akan berakhir. Keputusan akan diperpanjang atau tidaknya para pemain tersebut akan ditentukan dalam beberapa waktu ke depan. Mariano merupakan salah satu dari pemain yang kontraknya akan rampung. Menurut laporan Transfer Market, ia baru tampil dalam satu laga sebagai pemain pengganti di ajang Liga Champions melawan RB Leipzig di matchday kedua Liga Champions. Ia hanya mentas selama lima menit. Minimnya menit bermain yang didapatkan Mariano memanfaatkan dirinya tak terpakai dalam squad. Menurut laporan AS, ada tujuh nama yang kontraknya bakal rampung dan Mariano termasuk sosok yang tak bakal diperpanjang masa baktinya. Artinya pasca masa baktinya berakhir, sosok yang pernah menggunakan nomor 7 di Real Madrid itu bisa membuka negosiasi dengan tim manapun yang meminati jasanya kelak. Kehadiran Mariano yang didatangkan pada 2021 kemarin seolah membuat Madrid mendapatkan investasi bodong. Dana 21 juta euro yang mereka keluarkan membawa sang pemain ke ibu kota Spanyol seolah menjadi sia-sia mengingat minimnya kontribusi sang pemain. Total, ex benggawa Kastia baru mengepak 12 gol dan 3 asis dari 72 laga yang ia mainkan bersama tim senior. Sejatinya, di bursa musim panas kemarin, ia sempat meluangkan waktu dengan Venerbah. Namun, tak ada tawaran pasti dari tim asal Prancis guna merekrutnya ke Istanbul. Bukti Real Madrid tidak bergantung pada Karim Benzema Karim Benzema sedang alami cedera lutut dan bisa absen sampai awal Oktober nanti. Real Madrid sepertinya tidak panik karena punya banyak mesin gol. Karim Benzema alami cedera lutut di laga Real Madrid kontra Celtic pada lanjutan Liga Champions 7 September kemarin. Benzema diyakini akan absen sedikitnya tiga pekan. Dilansir dari Marka, absennya Karim Benzema tentu jadi pukulan buat Real Madrid. Tiga musim terakhir Benzema adalah ladang gol yang subur. Namun kini sepertinya Madrid tidak perlu sedih-sedih amat, sebab setidaknya para pemain lainnya mampu bikin gol dan jadi pembeda. Sudah ada 9 pemain Real Madrid selain Karim Benzema yang sudah bikin gol atau 3 gol di awal musim ini di Liga Spanyol. Mereka adalah Vinicius Junior, Rodrigo, Eden Hazard, Luka Modric, Fred Falfert, David Alaba, Antonio Rudiger, Marco Asensio, dan Lucas Vasquez. Vinicius yang musim lalu bersinar kini sudah kemas 4 gol dari 6 laga. Rodrigo sudah 3 gol dari 4 laga. Frankfurt yang bertransisi jadi penyerang sayap, Tok Ceri juga. 3 gol sudah dikemasnya dari 6 laga. Madrid jadi tim kedua tersebut di Liga Spanyol sampai pekan keenam 6 dengan 17 gol, di bawahnya Barcelona dengan 18 gol.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 Benzema diharapkan on fire saat Los Blancos menjamu Blaugrana 16 Oktober mendatang. Aurelien Chouameni dipuji di Real Madrid dan di timnas Prancis. Aurelien Chouameni sedang bersinar terang. Permainannya di lapangan terus konsisten dan memuaskan, sudah dipuji Carlo Ancelotti dan Didier Deschamps. Aurelien Chouameni dibeli mahal Real Madrid dari AS Monaco pada bursa transfer musim panas kemarin. Chouameni ditebus seharga 80 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Pemain berusia 22 tahun itu langsung dipercaya pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti untuk mengawal lini tengah Real Madrid. Aurelien Chouameni sudah kemas 8 penampilan di seluruh kompetisi dengan sumbangan dua assist. Chouameni bermain sebagai gelandang bertahan, akan tetapi dirinya kerap maju ke dekat kotak penalti lawan untuk memberikan umpan-umpan matang. Chouameni adalah pembelian yang luar biasa. Dia masih muda, namun bertalenta dan penuh percaya diri, pujian seloti dilansir dari Marka. Chouameni berbeda dari Cross dan Modric. Dia lebih bertenaga, dia mengerti tugasnya di lapangan dengan baik. Tambahnya, Terbaru, pujian kepada Aurelien Chouameni juga mengalir dari pelatih timnas Prancis di Deschamps. Camps. Chouameni bisa mengawal ini tengah tim ayam jantan dengan baik. Chouameni masih muda, tapi dia memiliki segalanya. Pikirannya selalu fokus di lapangan. Pujinya,